Selamat sore, teman-teman. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Ki. Oke, okay. kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini untuk melanjutkan materi praktikum basis data desain, basis data kami. Biar yang menolong kami, biar kami bisa memahami materi yang disampaikan pada hari ini dengan baik. Hanya di dalam lawatan itu saya amin. Oke. Teman-teman, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya. Silahkan teman-teman menyalakan kameranya. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan nonton satu video klip dulu ya. Silahkan disimak. Oke. Sudah dipilih dan ditulis, teman-teman? Saya akan mulai dari urutan yang ini ya, di layar saya. Pin, sudah siap untuk share? Uh, saya cuma dapat beberapa sih, Bu. Gak apa-apa, disebutin kata-katanya aja. Kalau nomor mungkin ada susah, 1, 2, 3-nya. Biar bisa diceritakan ke teman-teman sudah melakukan apa. Dan kok itu tuh bagus gitu ya? Silahkan Pin. Hmm. ya jadi uh, apa tuh? Deadline waktu tugas atau deadline ada rapat ada apa kita kita tandain di kalender Google gitu kalender Google mungkin. Jadi bisa dikasih tahu terus uh, prioritaskan apa yang harus dikerjakan dahulu, Kayak misalnya tugas A gitu, dia sama tugas B lebih cepat, kumpulnya lebih cepat A, jadi eh, mungkin yang A harus dikerjain lebih dulu, atau dicicil. Terus block out distraction, block out ini maksudnya mungkin eh, ini di apa? Ada gangguan ya. ya eh, apa ya distraksi hambatan, buang hambatan hambatan yang hambatan gangguan ya menggangguan hmm. kalau waktunya ya. belajar belajar gitu okay. karena kadang eh, waktu misalnya lagi meeting gitu tiba-tiba ada yang ngechat <laughs> atau mungkin lagi apa ya jadi ada distraks apa distraction Oke, okay. terima kasih Pak. Ya? Ada lagi? Ya, aja sih. Kita aja. Shirley, silahkan share. Ya Bu. Hmm. Kalau dari aku mau paling kayak misalnya kalau ada tugas dicatat sih di ini di kalender HP kayak oh tanggal segini ada tugas datang ini jam kayak tanggal segini. Jadi bisa dikerjain lebih dulu, enggak kepepet deadline. Terus kalau um, apa mau kelas, dipasang alarm, biasanya sebelum-sebelumnya takut kelewat kelasnya. Soalnya suka lupa ada kelas tuh. jadi dipasang dua alarm. Sama kalau misalnya emang ada yang harus dikerjain dulu sih, biasanya ke teman ya kalau emang ngajak main bilang enggak dulu sih, jadi ngerjain dulu, kalau udah beres baru main, kayak gitu. Itu, kalau boleh tahu, alarmnya berapa menit sebelum? Share, kalau aku sih sekitar 20-30 menit. Biasanya, soalnya suka nyalain laptop dulu, kayak gitu, takut lama. Oke, okay. terima kasih ya. Berikutnya, Devian, silahkan Devian. Uh, kalau saya paling yang untuk... Tahu deadline dari tugas atau yang lain gitu. Terus uh, berusaha untuk bisa nyelesain secepat mungkin. Terus uh, reminder juga beberapa menit sebelum aktivitas juga ya. Lalu uh, prioritas, ya. kadang saya suka milih hal yang lebih penting dulu. Terus leave buffer, kadang saya juga suka ngasih waktu istirahat gitu bu, setelah melakukan kegiatan. Oke, okay. terima kasih, Devin. Berikutnya, Fran, Franciscus. Franz, silahkan Franz. Saya, saya Bu. Ya. Yeah. Ya, Yang pertama itu, ini, Bu, yang nomor satu, create plan. Jadi, kan, kita kan se, selain kuliah, kan, pasti ada ya, kayak kegiatan lain, gitu. Jadi, jadi kita harus membuat rencana-rencana uh, kita yang lebih terstruktur gitu bu, lalu poin yang nomor tiga bu, use kalender, jadi saya menggunakan kalender itu cuma untuk apa sih bu, untuk bangun gitu ya supaya jangan telat gitu. Lalu yang nomor lima mengetahui deadline, jadi kan kita harus mengetahui deadline ya bu, sebelum sebelum mengerjakan tugas. Lalu nomor tujuhnya, itu. lalu saya saya ambil poin yang nomor tujuh, target to be early. Jadi kita harus setelah kita mengetahui deadline-nya jadi kita harus juga menentukan target kita dan kita dapat menyelesaikannya lebih awal gitu, Bu. Dan, dan kembali ke ke poin yang pertama, jadi kita bisa melakukan aktivitas kita yang lain. Lalu lalu yang nomor sebelas, fokus, Bu. Jadi kita akan harus fokus gitu ya, Bu. Lalu yang nomor lima belas, prioritas. Jadi kita sudah, sudah mengetahui deadline menentukan prioritas dan membuat target untuk untuk menyelesaikan lebih awal dan fokus itu Bu terima kasih Frans. berikutnya Rifki Silahkan. ya Bu kalau untuk saya sih uh, pertama saya lihat prioritas saya dulu yang harus dikerjakan itu apa itu uh, apa ini? Menurut saya yang paling penting biar saya tahu harus berat-beratan apa ini urutannya dari apa yang harus saya lakukan. Setelah itu, uh, semua halangan-halangan itu distraction itu ya saya uh, ya, hapuskan lah istilahnya. Jadi, apa ini kalau misalnya ada halangan gitu kayak yang bakal bikin saya nggak fokus gitu uh, itu nggak akan saya kira <laughs> Setelah itu, uh, untuk apa ini? Uh, kalau misalnya di hmm, oh ini saya uh, track time terutama itu saya harus lihat dulu kira-kira uh, kalau misalnya dikasih tugas bakal deadline-nya tanggal berapa itu saya uh, lihat dulu tugasnya seperti apa kalau misalnya tugasnya memang susah banget dan harus di harus apa ini kerjainnya lama itu saya prioritasnya saya kasih paling atas dan saya akan kerjain duluan seperti itu setelah itu saya kasih reminder Malah untuk yang apa yang lebih susah dikerjain duluan, Rip. Biasanya yang apa nih? yang susah-susah itu yang lama. Jadi kalau misalnya oh. dikerjain terakhir, bakal. Okay. <laughs> Seperti itulah. Setelah itu apa ini, saya kasih reminder untuk diri saya sendiri. Uh, terutama untuk bangun pagi, soalnya jujur saya susah banget bangun pagi. <laughs> jadi apa ini, Tiap pagi itu saya perlu alarm, sekitar 5 alarm lah buat bangunin disini. <laughs> Sebenarnya kadang satu alarm itu suka ketiduran lagi gitu kan. Jadi tiap 5 menit harus ada alarm seperti itu. Udah itu aja. Oke, terima kasih Rifki. Bernadus silahkan. Ya Bu, uh, kalau saya sih utama yang kalender itu Bu. Sama yang deadline. Jadi kan bisa tahu deadline-nya yang mana dulu yang harus dikerjain, yang harus diprioritasi gitu. semua. Cuma... Ya itu sih, yang distraction itu juga dikurangi gitu. Jadi langsung pilih Terus ya yang bangguan Ya, Bu. Oke, okay. terima kasih Benadus Arya. Silahkan. Uh, kalau saya bu, biasanya lihat dulu deadlinenya. Hmm. Jadi tugasnya selesai, selesai kapan. Terus dari situ ditentuin uh, di kalender sekalian buat bikin remindernya. Terus jadi bisa buat apa namanya daily plannya buat besok harus ngapain aja gitu. Nggak lagi Arya? udah sih Oke terima kasih Arya berikutnya Elvira silakan Elvira Elvira ya Bu ya silah. kalau aku uh, untuk manajemen waktu kalau kayak kuliah sekarang, biasanya reminder pagi sih Bu dipakai alarm bisa sengaja paling lama setengah jam udah bunyi, gitu jadi buat persiapan gitu, segala macamnya untuk mengingatkan kelas. Biasanya nggak, cuma pagi doang, siang kalau ada kelas kayak gitu. Terus eh, lihat ke deadline-nya, jadi eh, kalau memang deadline-nya dia mepet, aku duluin yang memang deadline-nya lebih dulu. Gitu, sih, Bu. Terima kasih, Elvira. Berikutnya, Immanuel. Ya, Bu. Kalau eh, saya lebih ke ini, pertama, merhatiin deadline-nya dulu. Terus dari situ kita tentuin prioritasin. Nah, jadi yang lebih, ya lebih mepet duluin Terus, kalau yang ketiga tuh, misalnya udah pada beres, ya selesaiin semua tugas secepat mungkin gitu. Terus, kalau enggak, saya biasanya batch ngerjain yang gampang-gampang dulu, dikerjain dulu yang lebih sulit, lebih akhir. Yes, Ibu. Terima kasih, Emanuel. Evan, silahkan. Halo, Bu. Silahkan, copy. kalau saya. Ya. Kalau saya itu pertama, itu bikin daily plan dulu, jadi nyusun dulu lah untuk kegiatan saya, misalnya di hari sekarang, mau ap apain aja. Terus kemudian saya kalau misalnya untuk mengenai tugas, kayak tadi, eh, tahu dulu tentang deadline-nya, setelah tahu tentang deadline deadline tugas saya langsung prioritasin dulu nih yang mana deadline-nya yang duluan atau yang paling awal saya kerjain dulu yang deadline-nya paling awal kemudian saya juga menggunakan kalender tapi untuk kalender biasanya kegiatan yang di luar kuliah sih tapi masih kegiatan kampus bu terus biasa kalau misalnya saya no ya jadi kalau misalnya lagi banyak banget nih numpuk tugas kalau misalnya diajak main atau apa ya Setidaknya nolak dulu aja lah. Jadi jangan main dulu. Mungkin sama target to, target early ya. misal kalau... Evan ke mute. Kedengaran lagi, Bu. Yeah. Yeah. Kalau misalnya target deadline itu tanggal 13, usahain sebelum tanggal 13 sudah beres. Itu aja sih kalau dari saya. oke okay. yeah. Terima kasih, Evan Berikutnya, Stefanus, silahkan Ya, cek cek. Oke. Okay. Iya. Sebelumnya ini tadi Juan katanya sinyalnya agak jelek bu katanya tadi. Oh tadi Juan takut tapi udah ada. udah masuk ya. Ah. Okay. Sama Moses izin karena sakit bu. Iya ya, nggak hadir. Iya belum belum hadir. Iya ya. lagi sakit katanya bu. Jadi izin ya. dulu. Mm -mm. Terima kasih, Star. Kalau ya balik lagi, <laughs> kalau yang time management tadi hampir sama sih. Maksudnya, kalau ada tugas Google Calendar sama reminder, terus kerjain dulu yang uh, bisa dulu lah gitu, sama nanti yang lain-lainnya sekalian dicicil gitu. Paling yang masih susah, uh, fokus suka ada distraction, sama nggak organize banget, kayaknya nggak sampai sedetail itu terus kadang-kadang uh, jadi apa meskipun udah sentuhin waktu gini cuman kadang-kadang uh, memang nggak sesuai ekspektasi sih kayak progresnya maksudnya kayak kadang stuck tuh gimana tapi ya udahlah mungkin karena kurang fokus atau gimana jadi itu salah satunya nah, cuman untuk waktu rehat uh, sama prioritasi udah sih Kayak gitu sama kalau ngerjain tugas juga nggak usahakan jangan kepepet banget lah gitu sama say no juga pasti udah soalnya nggak mungkin kayak main dulu daripada tugas dulu gitu ya jadi ngatur-ngatur juga supaya bisa beberes rumah juga dan balas juga jadi setelahnya gitulah paling gitu aja kalau dari saya makasih Oke, Stefanus terima kasih berikutnya Aditya kalau adit apa nih? Kalau saya bu, paling tahu tentang deadline sama reminder. Jadi sebelum deadline saya reminder diri sendiri biar kerjainnya dari jauh-jauh hari gitu bu. Ada lagi adit? Mungkin nah, sih gitu bu. Gitu aja. Ya, makasih adit. Berikutnya ya, silahkan Paris. Yes, sudah terdengar bu. Ya, Paris, silahkan. Uh, kalau pertama, saya tahu deadline-nya, Bu. Jadi, sebenarnya saya sudah hafal ya, biasanya setiap mata kuliah itu tugasnya deadline-nya tanggal berapa saja. Jadi, dari situ saya pakai kalender buat nyatet bahwa hari ini tuh deadline dari tugas apa. Nah, dari situ saya create plan setiap harinya saya tugas ngerjain apa, begitu, Bu. Uh, setelah itu, saya pasang reminder, Bu. Begitu. Hmm. Udah lagi Paris? Sudah? Sudah, Bu. Itu aja. Selanjutnya, Nisa. Silahkan, Nisa. Kalau saya, mah pertama sih harus tahu deadline dulu. Ya. Harus bisa ngumpulin tugasnya nggak telat. Terus prioritasin tugas. Terus berani bilang nggak ke hal-hal lain yang nggak penting-penting amat. Remanda Nisa, suaranya di saya. Kecil. Kedengeran enggak? Di saya udah 100. Nisa boleh lebih keras sedikit? Nisa? Halo? Ya, ya, Nisa. Silahkan. Ulangi lagi aja ya. Boleh, Nisa. Kalau kalau Nisa mah, pertama harus tahu deadline dulu biar bisa ngumpulin tugasnya, tega telah. Terus, prioritasin juga Tugas yang dikerjainnya, teh. Harus duluan, gitu. Terus berani bilang enggak ke hal-hal lain yang enggak penting-penting amat. Sama reminder, bikin alarm buat kegiatan biar enggak lupa. Dah. udah lagi nih, sa dah Oke. Okay. Michael, mau share juga atau enggak? Laci. Kamu mau share juga, Mike? Boleh, Cik. Oke, silahkan. Kalau oh, saya mah, uh, reminder sama ini, Cik, prioritas. Tapi, uh, kalau boleh jujur mah, Cik, saya tetap kerjanya suka dadakan. Tapi, Tapi udah dicicil, sih sebelumnya. Udah dicicil-cicil gitu, Cik. Tapi yang utama sih, itu Cik, reminder sama uh, prioritas. Terima kasih, Mike. Berikutnya Tanko silahkan. Halo Bu. Ya, silahkan Panko. Ya, uh, paling itu sih apa yang kayak teman-teman sampein tadi, reminder, ingetin deadline tugas, terus karena udah tahu jadwal mata kuliah juga, jadi kayak udah ngerti. Oh iya nih jadwalnya ini apa tapi kadang juga suka ketiduran sih Bu jadi kayak ah, ya udahlah yang penting ntar masuk aja daripada enggak enggak sama sekali ikut mat matkul kan oke okay. sama deadline tugas yang paling penting sih udah itu aja sih Bu oke okay, terima kasih Panko oke okay, terima kasih jawabannya teman-teman um, saya tertarik lihat video itu, makanya saya share ke teman-teman waktunya juga nggak panjang dan ternyata setelah di list ada 20 teman-teman jadi kalau kadang kita cuman uh, bicara tentang deadline ternyata ada banyak-banyak list ya, sampai 20 nanti silakan teman-teman kalau masih mau lihat lagi mudah-mudahan ada, oh ternyata harus begitu-begini gitu silakan teman-teman nanti cek juga, cek list-cek list ternyata ada 20 kalau dari video ini nggak cuma tentang uh, deadline, bikin pakai kalender dan sebagainya Terus kalau dengar dari jawaban teman-teman, saya senang sekali. Pantesan aja kelas Bahasa kita nggak pernah telat ya teman-teman. Karena teman-teman benar-benar perhatian, saya senang banget dengan hal itu. Mudah-mudahan apa namanya prioritas teman-teman, terus manajemen waktunya bagus terus. Sehingga saya sudah tidak sabar ketemu teman-teman angkatan 20 di kelas STAT. Kita akan bahas tentang create database, create table. Mudah-mudahan teman-teman sudah lihat materinya. Sudah belum ya? Di CLS. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, kita akan bahas tentang transformasi IA2Table dulu. Kalau di teori sudah ada transformasi IA2Table, teman-teman. Hmm, sudah. sudah. Sudah ya? Sudah si mereka. Sudah. Okay. sudah. Sip. Berarti kalau diulang, tinggal teman-teman eh, jawab pertanyaan aja ya. Transformasi R to Table, saya nggak akan jelaskan lagi teorinya, tapi langsung ke pembahasannya. Nah, untuk create database, ini yang saya catat, sudah ada juga di CLS teman-teman, silahkan dilihat. Di MariaDB kita perlu membuat database baru, kalau itu diperlukan. Maka caranya kita perlu tuliskan sintak, create database, kemudian nama databasenya. Nama databasenya ini bebas, yang pasti teman-teman kalau bisa jangan ada spasi, Ya, spasi itu nggak bisa jadi harus disatukan seperti ini makanya contoh saya ini nama db tidak ada spasi setelah dibuat database nya teman-teman panggil pakai use nama db lagi ini adalah nama database nya jadi ini harus sama ya kalau sampai nanti database nya tidak dipakai lagi silahkan teman-teman menggunakan sintak drop database panggil namanya database mana yang mau teman-teman Hapus. Sampai sini dulu. Apakah oke okay untuk pembuatan database? Oke okay ya teman-teman, ini mah gampang. Jadi create database, tuliskan namanya, pesan saya jangan sampai pakai spasi. Kemudian panggil, use nama DB. Kalau sudah tidak digunakan lagi, teman-teman bisa hapus pakai sintak drop database kemudian panggil nama database yang mau dihapusnya. Berikutnya, teman-teman setelah membuat database, Anda harus membuat table. Nah, syarat tabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh angka. Panjang karakternya jangan panjang-panjang, kira-kira 1 sampai 30 karakter masih oke. Okay. Kemudian, kalau mau ada karakter khusus, ini kan bisa ya A besar, A kecil, angka 0 sampai 9 tanda underscore kemudian tanda dolar tanda pagar ini boleh karakter khususnya ini tidak boleh menduplikasikan nama dari objek lain yang memiliki yang dimiliki oleh database yang sama artinya di dalam satu database teman-teman tidak boleh bikin nama tabel yang sama karena itu akan bikin ambigu bingung jadi error nggak akan bisa jadi harus beda demikian juga dengan ketika teman-teman bikin relasi namanya sebaiknya beda supaya tidak terjadi duplikasi dengan objek lain. Terus terakhir pesannya tidak boleh menggunakan kata kunci yang digunakan oleh DBMS. Jadi kalau teman-teman bikin database, bikin tabel namanya create table create gitu itu nggak boleh. Create table database gitu itu kalau bisa dihindari. Jadi kata kunci kata kunci yang dipakai oleh DBMS Sebaiknya tidak digunakan untuk nama database dan nama tabel. Kemudian, sintak create database ada di modul yang di sini create table. Lengkapnya kita lihat ke modul aja ya teman-teman. Ini tadi sudah create database. Nah ini untuk create table. Saya mau tanya dulu, kalau teman-teman membuat tabel itu asalnya dari IR itu dari bagian yang mana ya? Ada yang mau jawab? Silahkan. Kalau membuat database, maka kan buat database, create database. Tapi kalau membuat tabel itu dari IR itu dari bagian yang mana? Ada yang mau menjawabkah? Uh, tabel ya Bu ya? Membuat tabel dari mana? <laughs> Kalau IR itu yang entitasnya ya? Betul. Nah. Membuat table itu dari entitas. Kemudian kalau membuat kolom-kolom yang ada di tabel tersebut, itu asalnya dari mana, teman-teman? Dari atribut. Nisa, dari atribut. Sip. Sekarang kita ke contoh database ini ya. Hari ini kita latihannya bareng-bareng. Kalau dari contoh IR ini, bagaimana cara bacanya? Ada yang mau menjawabkah? Belum kecil ya, Bu? Oh iya, bentar. Kalau dari IR ini, yang ada di contoh latihan, bagaimana cara baca IR-nya ini? Okay. Jadi kan di sini ya ada entitas buku sama entitas kategori ya Bu ya. Yeah. Nah untuk di entitas buku sendiri kita punya primary key, primary ya, yang primary key-nya itu ada kode buku sendiri ya. Dan untuk kategori bukunya sendiri kita punya uh, kode kategori sebagai primary key-nya. Nah fungsi foreign key ini kita bisa manggil salah satu, contohnya kita bisa dari buku aja ya Bu. Kalau untuk dari buku kita bisa jadiin, kode kategori yang di primary kategori buku ini sebagai foreign key-nya supaya bisa terhubung kategori Untung. yang jadi foreign key di uh, entitas buku oke okay, ya yeah. betul Van berarti teman-teman sudah bisa ya baca IR sederhana ini ya saya kasih catatan sedikit aja Terkait transformasi IR to table. Ngelengkapin aja. Jadi tentang, uh, tapi saya udah nggak ada ngomongin teorinya. Langsung ke prakteknya sih teman-teman. Jadi, kardinalitas relasi dari entitas, kan tadi teman-teman sudah paham bahwa dari suatu entitas itu jadi tabel. Dari atribut-atribut ini menjadi kolomnya, itu sudah sip. Kemudian tadi disodorkan IR sederhana juga teman-teman sudah sip untuk primary key. Jadi kalau misalkan kita punya entitas kuat, dia pasti punya primary key. Tapi belum tentu ada foreign key, tergantung dari kardinalitas relasinya. Nah, di sini ada tiga kardinalitas relasi yang paling sederhana. Itu relasinya pasti sudah ada di kelas teori ini. ya Tapi supaya create table kita tidak salah, jadi kita ulang sedikit. Yang seperti ini, namanya apa teman-teman? Ada yang mau jawab? Sekalian checkpoint. Kalau punya gambar IR, entitas, ada atributnya ya di sini. Ada foreign key-nya. Eh, ada primary key-nya, karena ini kuat juga sama, punya primary key. Kalau seperti ini, kardinalitas relasinya namanya apa, teman-teman? Ada yang mau jawab kah? Kardinalitas relasinya one to one. Kemudian yang lainnya, ada yang seperti ini. Atributnya sementara nggak saya gambar ya, teman-teman. Ada yang seperti ini dan seperti ini. Nah ini namanya apa teman-teman? Satu banyak Bu Kebanyak satu Pin ya Pin, pin Ini namanya One to many Ini many to one Terakhir yang ketiga Yang gambarnya begini teman-teman Ini namanya apa kardinalitas relasinya? Franco. Franco. Wah Franco double. Baiklah, nggak apa-apa. Ini namanya many to many. Sip ya teman-teman ya. Oke, kalau udah nyambung kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau one to one saya kasih contoh seperti ini. Yang ini saya kasih nama entitas K yang ini kasih nama entitas B, relasinya one to one. Di sini misalnya R, lah ya, R1. Kemudian saya kasih atribut di sini, A1 sebagai primary key, A2 sebagai kolom. Di sini saya isi B1 sebagai primary key, B2 sebagai kolom. Bagaimana transformasi IR to tablenya? Ada yang mau jawab? Transformasi IR to tablenya? Silakan teman-teman. Ada yang mau jawab? Siapkan share. Bentar jadinya mungkin ada tabel A sama tabel B. Terus tabel A tuh. Bentar share. Nanti kayak Abis ada. Share. Bentar share. Ada tabel hmm. A. Dan ada tabel B. Yang ini tabel A. Kita tabel kanan. Tabel A yang ini tabel B terus udah gitu yang di tabel A itu dia bakal ada A1 sama A2 ya terus kalau di tabel yang eh, tabel B itu dia bakal ada B1 sama B2 sama A1 mungkin buat menghubingin ya sama A1 yang ini adalah primary key betul ya yeah. yang ini primary key yang ini adalah foreign key, foreign key yeah. nah teman-teman kalau kita punya relasi one to one A1 ini tidak selalu eh, tidak selalu harus membuat foreign key A1 di sini boleh juga seperti ini teman-teman. Boleh juga kalau teman-teman mau buat A1, A2, kemudian di sini B1. Nanti di B1, dan di B-nya hanya B1 dan B2. Ini boleh. Apakah teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Atau bingung, kenapa bisa boleh enggak ya? Enggak bingung ya. Jadi, bisa dipilih forensiknya mau di A1, eh mau forensiknya mau di tabel B atau di tabel A. Kenapa seperti itu? Karena relasi one to one ini dalam prakteknya hanya terjadi satu baris data. Contoh, misalnya suami istri ini, entitas suami ini entitas istri, maka kalau... Ada seseorang, istrinya namanya A. Gitu ya, menikah dengan si B. Maka, ketika didata si B, istrinya adalah si A. Si A, suaminya adalah si B. Seperti itu, jadi untuk one to one, bebas forensiknya bisa pilih salah satu tempat. Seperti itu, oke. Kalau ini sudah sip, saya lanjut ke one to many, many to one, supaya nanti pas create-nya mantep ya. Jangan sampai salah transformasi, ya. to tabel yang kedua ini tentang one to many, many to one. Posisi one to many, many to one, ini tergantung dari proses bisnisnya karena transformasinya sama aja. Ya, ini BLA, ini tabel B. Saya kasih entitas lagi, ini A1, ini A2. Kemudian di sini B1, di sini B2. Bagaimana transformasi ER to table-nya? 1 Silahkan selanjutnya teman kita siapa yang mau bantu. Transformasi I ER to table. Silahkan. Yang lain ya, jangan Evan, jangan Franco, jangan Nisa, jangan Pin, jangan Shirley, jangan Stefanus. Yang lain ya? Gimana nih transformasi atau tabelnya? Yuk teman-teman, udah bisa ini mah dari kelas teori. Oke, okay. dibuka double point untuk teman-teman yang sudah menjawab. Silahkan, kalau mau lagi. Halo, teman-teman, uh, ini kita tulis di notepad atau langsung jawab aja. Langsung jawab aja, saya yang nulis biar langsung ke record. Oh, Oke, okay. nah, saya mau coba jawab lah. dari. Silakan, Ri Oke, pertama untuk yang entitas A, ya. Pertama, kita ada primary key atributnya, yaitu A1. Primary key A1, setelah itu A2, atribut satu lagi A2. Terus? Setelah itu untuk uh, entitas berikutnya yang B. Coba B. Kita ada primary key B1 ya. dan atribut B2. Okay. Kemudian foreign key-nya? Foreign key-nya A1. Eh, Di mana? Ya di uh, di mana di tabel mana di tabel A di tabel tabel B, tabel B. di tabel B iya yeah. forensiknya ditaruh di tabel B di bagian mana uh, kalau ini saya kurang tahu <laughs> oke okay, nggak apa apa nah ini mulai uh, saya pakai catatan ini untuk Ingat-ingat gimana sih transformasi R2 table supaya tidak salah? Baiklah, kita bersama-sama. Makasih Rifki, kalau kita ketemu relasi One to Many One itu karena kita pakai diagram chain, jadi pakai panah seperti ini. Kalau One to Many, berarti one-nya itu hanya satu-satunya baris datanya, masternya satu. Nah, master data yang satu itu dia nempel ke tabel yang many Berarti nanti foreign ada di sini, teman-teman. Foreign apa? Foreign key itu key dari tabel yang one. Maka di sini ada B1 sebagai foreign key. Nah, masalahnya ketika kita buat database, kalau kita tulis di sini nama kolomnya juga B1, kadang-kadang membingungkan. Tipsnya dari saya ketika nanti teman-teman buat tabel, tulis aja tulisan fk_b B1. Kalau teman-teman mau nulis tulisannya FK underscore B1 juga boleh, terserah. Atau mau B1 underscore FK, pokoknya yang teman-teman ngebantu ingat aja. Yang pasti kita create kolom ini adalah untuk nampung key dari sini, dia foreign key-nya harus ditandain kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ganti namanya jadi B3 juga boleh terserah bebas aja yang pasti nanti pada saat mendefinisian teman-teman harus ingat bahwa ini adalah forenki dari sini Nah untuk penjelasan ini saya akan tulis supaya teman-teman jadi catatan bareng-bareng ya saya akan tulis fKb1 saja Jadi teman-teman ingat ketika kita punya relasinya one to many, key dari sini, key dari B, tabel B1, nempel di tabel A. Maka kita butuh tabel kolom baru, saya kasih nama FK underscore B1, ini adalah foreign key dari tabel B. Karena nanti pengaruh pada saat kita mendefinisikan reference-nya. Sampai sini si dulu, apakah oke. Okay. Nggak boleh dibalik ya, teman-teman. <tuh> nggak boleh dibalik ya, teman-teman. Jadi kalau kita punya relasi one to many, maka key yang di one, ini yang nempel di tabel A sebagai foreign key. Nggak pernah ada tabel A ini nempel di B, nggak bisa. Karena dia statusnya many. Kalau many itu berarti nilainya bisa lebih dari satu. Kalau bisa lebih dari satu, berarti yang jadi foreign key adalah B1 ini nempel di sini. Jadi transformasinya seperti ini. Kalau misalnya ternyata kebalikannya, A yang one, B yang many, maka key dari tabel A nempel di tabel B. Seperti itu. Sampai sini, apakah oke okay, teman-teman? Jadi ingat. Jadi nggak boleh dibolak-balik ya. Kalau tadi one to one boleh dibolak-balik, karena statusnya dia satu row data. Kalau one to many, many to one, nggak boleh. Yang nempel adalah key dari one nempel di tabel many sebagai foreign key. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Kalau contoh yang di latihan ini nanti yang ini ya, teman-teman, yang one to many. Nah, saya nyambung supaya teman-teman catatan lengkap. Yang ketiga tentang many to many, teman-teman. Many to many. Saya kasih lagi ini tabel A, ini entitas A, entitas B. Ini A1, ini A2. Biar gampang ya. B1, B2. Ini R1. Gimana nih transformasi A2Table-nya? Kalau dia many to many. Transformasi IR to table. Silahkan teman-teman. Bu, maaf. Boleh, Juan. Silahkan. Ini saya baru bagus ya. ya, ini maaf ya tadi saya reconnect dulu, Bu. Ya, nggak apa-apa, Juan. Uh, kalau yang ya kalau untuk yang ini. Tabelnya sama kayak yang tadi, yang buat yang primary key-nya yang A1 ditulis ya, jualan oh, iya. buat yang tabel oh. ini. Tabel A, ya, Bu. A1 ini, tabel B sebagai primary key-nya yang Oppo ya, B1, B2, primary key-nya. A1 kalau yang di sini primary key-nya primary key-nya yang A1 sama A1 dan uh, yang B-nya B1. Itu. Terus ada apa lagi nih kalau dia relasinya many to many? Eh, uh, kayak tadi Bu pakai yang FK FKB sama FK A1. Di mana? Kalau yang FKB satunya itu di tabel A Oke. Okay. Yakin Juan? Eh uh, nggak apa-apa sih salah juga. Oke. Okay. Nggak apa-apa dicoba dulu. Kalau yang ya, kalau yang FKA satunya di tabel B. Oke. Okay. Saya koreksi sedikit ya. Kalau teman-teman ketemu dengan relasi many to many maka tidak ada foreign key yang nempel di suatu tabel. Tapi dia akan mengkreat tabel sendiri. Jadi ini akan jadi tabel teman-teman. Namanya tabel misalkan karena itu namanya R1 saya bikin tulisan tabel R1. Hasilnya nanti di sini isinya adalah foreign key dari tabel A dan foreign key dari tabel B. Di sini saya akan tulis ini adalah A1, ini adalah B1. Karena tidak boleh namanya sama, nanti bingung. Kita tulis di sini FK A1 buat tanda ya sama FK B1. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya relasi many to many, langsung relasinya pasti jadi tabel. Makanya hati-hati ketika kita Kasih nama relasi terutama kalau dia kardinalitas relasinya adalah many-to-many. Many-to-many itu si tabel relasinya menjadi tabel. Maka otomatis dia harus uh, dikasih nama. Misalkan jangan sampai teman-teman semuanya di sini A memiliki B, B memiliki A. Semuanya relasinya memiliki. Jangan. Karena kalau uh, dia many-to-many, many, maka relasi ini akan jadi tabel sendiri, teman-teman. Nah. Hasil dari transformasi R kalau dia relasinya many to many adalah tabel A, tabel R1, dan tabel B. Di dalam R1 ini isinya adalah foreign key dari A1 muncul di sini, key, primary key dari B1 muncul di sini sebagai foreign key. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan catatan saya ini membantu teman-teman ketika nanti create table. Kita ulang dikit ya. Terima kasih Juan. Gak apa-apa ini jadi catatan kita bareng-bareng. Eh, kita jadi catat bareng-bareng ya. Jadi kalau dia relasinya one to one, teman-teman boleh pilih mau nempelin forenki di sini atau di sini, bebas boleh pilih. Karena dia sama-sama aja satu row data. Tapi kalau dia relasinya adalah many to one atau one to many, maka kunci dari one itu pasti akan nempel di many. Nggak boleh dibalik. ya, Kunci dari one, dia akan nempel di many sebagai foreign key. Yang ketiga, kalau kita punya relasi many to many, maka relasi ini akan menjadi tabel sendiri, di mana isinya adalah key dari A jadi foreign key di sini, key dari B akan jadi foreign key di sini, sampai sini. Oke okay teman-teman? nggak boleh salah, karena begitu teman-teman salah transformasi, itu yang nyebabin salah create table, dan jadi salah untuk uh, prosesnya jadi salah. Seperti itu. Jadi, uh, pokoknya setiap one, dia, ingat aja one, itu satu-satunya. Maka karena dia satu-satunya, nggak boleh ada baris data lain, cuman dia sendiri yang boleh banyak data itu many maka yang one key nempel di sini sebagai foreign key. Sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau latihan kita hari ini, ini hanya one to many, one to many, many to one. Cara bacanya, tadi Evan udah bantu, juga sedikit transformasinya. Kalau seperti ini berarti kasusnya adalah satu kategori buku, banyak buku. Secara data seperti ini teman-teman. Secara data misalnya ada kategori buku. Kalau transformasinya kan berarti di sini kode kategori sama nama kategori. Ini primary key betul ya. Kemudian misalkan ada data satu misalkan kategori yang satu fiksi, kategori dua komik misalkan, komik, kategori tiga novel misalkan. Nah tidak boleh ada lagi data kategori 4 fiksi kecuali misalnya memang datanya itu ada fiksi a fiksi b itu terserah terserah dari datanya tapi nggak mungkin keluar lagi data satu fiksi dua komik tiga novel itu nggak bisa lagi karena dia statusnya one kalau di sini di buku di buku ini ada kode buku sama nama buku kode buku sama nama buku Ini primary key. Misalnya di sini ada kode buku 100 misalkan ya. Nama bukunya Cerita Si Kancil. Nah, dia itu many karena many harus ada Forensik dari tabel kategori buku, maka di sini create FK. Tadi saya minta teman-teman tandain pakai kata FK ya. Kode kategori di sini, kodenya apa nih? Cerita si kancil. Oh, cerita si kancil itu ternyata fiksi, maka di sini ada satu. Kemudian, misalnya selanjutnya data lagi ada nomor buku 101 tentang apa ya? Si Unyil misalkan. Si Unyil. Nah, Si Unyil ini buku apa? Oh, fiksi juga ternyata. Maka Si Unyil ini masuk kategori 1. 1 itu berarti fiksi. Oh, ada buku lagi. Buku lagi nomornya 102. Cerita apa? Misalnya cerita tentang Upin Ipin. Upin-ipin bentuknya apa? Oh, bentuknya dalam bentuk komik. Maka dia kategori-kategorinya adalah 2. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan transformasi art table tidak bisa kalau tadi teman-teman bilang di sini ada foreign key dari tabel buku nggak bisa karena di sini kasusnya dia one. Kalau one key-nya dia nempel di tempat yang many. Nah, penerapannya seperti apa di data? Penerapannya datanya seperti ini. Satu, satu, dua, seperti itu. Ini berarti kalau teman-teman baca datanya kan berarti, oh cerita si Kancil itu kategorinya fiksi. Oh cerita si itu kategorinya fiksi. Oh upin ipun itu komik. gitu Sampai sini dulu, oke okay kah teman-teman? Hmm, aku mau nanya, bedain one sama main itu dari tanda panahnya ya? Kalau diagram Chen dari tangga, tanda panahnya, betul. Kalau diagram lain seperti crossword itu uh, dia malah kosongan. Yang many ada kakinya tiga. Kalau kalau belajar diagram crossput malah kayak gini. Itu untuk many-nya seperti itu. Ininya malah cuman garis gini. Gak ada panah. Jadi tergantung dari teori diagram yang dipelajari sih. Kalau di kita ini belajarnya kan kita belajar diagram Chen. Makanya di diagram Chen itu kenalnya entitas seperti ini kemudian atribut itu bentuknya elips Kayak gitu. Terus kalau wan dia pakai panah. Many, dia tidak pakai panah. Kalau nanti di teori belajar lagi total sama parsial, ada yang total itu garisnya lebih tebal. Itu tergantung dari relasi total parsialnya. Seperti itu. Tapi kalau... Ngebedain one to many, kalau di diagram Chan, dia uh, pakainya panah untuk one, untuk yang many tidak pakai tanda panah. Ada lagi yang tulisannya gini, malah nggak ada panahnya, tulisannya mah one, many. Ada juga yang tulisannya uh, N sama M, itu benar-benar tergantung kita pakainya yang mana. Ada yang satu N, satu kemudian N. Ada juga macam-macam. Seperti itu teman-teman. Yang pasti cara bacanya dan cara transformasi art to table semuanya sih sama. Akhirnya si foreign key itu dapatnya dari tabel yang one, nah, tabel yang many yang, keterima, yang, nerima, uh, yang nerima foreign key. Jadi seperti ini. Ini kalau dibalik kan nggak boleh ya, benar nggak? Karena dia kasusnya one, nggak mungkin dia ada satu fiksi, satu fiksi, satu fiksi upin ipin, satu fiksi uh, si unyil nggak boleh. Uh, sorry, si kancil sama si unyil nggak boleh, karena dia tabelnya one. One itu master, datanya cuma satu row-nya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau belum, ini akan jadi latihan teman-teman. Jawab di CLS, bagaimana mentransformasikan IR ini ke dalam tabel? Betul-betul tabelnya di create, supaya minggu depan kita bisa gunakan untuk insert data ke tabel-tabel ini. Jadi, minggu depan kita akan pakai akan pakai kolom-kolom ini. Nah, untuk create tabelnya di sini, saya kasih sintak secara general supaya punya catatan, karena saya sendiri kalau gaji dicatat seperti ini kebalik-balik nanti salah lupa ya nggak kekriat tabelnya nanti error. Nah cara create table seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus definisikan nama tabelnya. Hmm, tak jadi kurang naik, kurang turun. Jadi teman-teman di sini harus membuat tabel. Nah, dari contoh IR yang tadi kira-kira ada berapa tabel? Dua ya, jelas ya. Karena relasinya one to many, bukan many to many. Kalau many to many, IR yang tadi jadinya tiga tabel. Tapi karena dia one to many, maka jadi dua tabel. Nah, teman-teman harus create tabel yang pertama. Kalau cara yang ini, ini bukan urutan membuat tabel, tetapi ini cara pembuatan tabel, teman-teman. Ketika membuat tabel, Pastikan database sudah dikreat, pertama. Kedua, ketika create table, nama table ini kalau bisa jangan sama. Kemudian kolom-kolomnya juga perhatikan penamaannya jangan sampai ada yang sama, supaya kita nggak bingung. Nah, contoh dulu yang pertama cara penulisan tabel. Kalau tabel itu mengandung primary key saja, tidak punya foreign key, maka mendefinisikannya caranya create table. Tulis nama tabelnya kurung buka, kurung tutup, jangan lupa titik koma. Definisikan nama kolom yang pertama, tuliskan tipe datanya, kemudian definisikan juga bahwa dia adalah primary key. Setelah itu, pakai koma, buat kolom yang kedua, tuliskan tipe datanya. Kalau tabelnya hanya isinya kolom-kolom dan satu primary key, maka teman-teman bisa gunakan cara penulisan Create table yang pertama. Ini sudah didefinisikan primary key-nya. Nah, kalau teman-teman misalnya tanya, saya bikin table, tapi table-nya nggak ada primary key-nya. Nah, itu nggak boleh. Karena begitu kita punya entitas, entitas itu ter sebagai entitas kuat, maka ciri-ciri entitas kuat itu adalah dia punya primary key. Jadi pasti minimal satu mah ada primary key. Ini pakai cara yang pertama. Kalau penulisan tabel yang di bawah ini, ini cara penulisan create table kalau teman-teman mendefinisikan foreign key. Nah, caranya gimana? Caranya, teman-teman create table, nama tabelnya ini dalam kurung ya, kurung buka, kurung tutup, jangan lupa. Sehingga kalau ada kurung di dalamnya, teman-teman tidak -teman lupa kurungnya yang mana. Nah, ini kurung buka yang pertama, ini kurung buka yang kedua, lalu titik koma. Definisikan nama kolomnya. Sama, nama kolom tipe data, kalau dia primary key langsung. Tuliskan primary key. Pakai koma supaya kita bisa definisikan kolom yang berikutnya. Oke, nama kolom 4. Kasih tipe datanya, kasih koma lagi. Definisikan kolom yang kelima. Karena kolom yang kelima ini adalah foreign key, maka kita perlu tuliskan nama kolomnya supaya kita nggak lupa. FK, nama kolom 5, tipe data. Kemudian ini koma yang di sini, itu suka lupa, teman-teman. Nah, karena lupa jadinya error. Makanya ini diingat-ingat jangan sampai lupa koma yang di sini, karena di bawahnya kita mau definisikan forenkey. forenkey apa yang didefinisikan? forenkey adalah forenkey si kolom 5 ini. Ini adalah kolom yang kita definisikan sebagai forenkey. Nah, forenkey ini kan nge refer Nge-refer kemana ke tabel satu? Contohnya, contoh di sini tabel satu, ya. Tuliskan referensi, jangan sampai kurang. S-nya teman-teman suka salah kalau S-nya kurang. Kemudian, mana tabel yang one ini adalah tabel yang one, teman-teman? Mana tabel yang one? Kuncinya apa? Kuncinya di tabel one, nama kolom 1. Berarti panggil nama kolom satu karena dia akan didefinisikan sebagai referensi untuk kolom. 5 yang ini. Nah, itulah cara untuk mendefinisikan foreign key ketika kita create table. Jadi saya pesan yang sering salah, yang aduh error udah jadi sebel gitu ya, Ini tak, koma ini dan huruf ini itu bahaya, suka salah. Jadi, nanti pada saat create teman-teman perhatikan. komanya perlu untuk nge-define foreign key. Kemudian referensis itu penulisannya menggunakan S di belakangnya. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau sudah tercreate, teman-teman silakan show table sebagai bukti bahwa tabelnya sudah tercreate. Kalau mau lihat struktur tabel seperti ini, tapi menggunakan tampilan kolom ya hanya nyebutin nama kolom sama tipe datanya aja, teman-teman silahkan menggunakan describe sebut nama tabelnya. Kemudian kalau teman-teman mau lihat sintak untuk create tabelnya, teman-teman silahkan show create table panggil nama tabelnya. Kalau tabelnya salah tidak mau digunakan lagi drop nama tabelnya. Kalau yang alter ini untuk bantu teman-teman ganti-ganti ya. Misalnya mau ganti nama kolom, silakan pakai alter table. Nama tabel lama diganti, rename to nama tabel baru. Kalau mau nambah kolom, tiba-tiba ini ada kolom uh, 7 misalkan. Nama kolom 7, maka teman-teman tambah kolomnya itu pakai alter table. Nama tabelnya siapa? Sebutkan. Add, panggil nama kolomnya yang baru maunya apa, tipe datanya apa. Kalau ternyata tipe datanya mau dirubah, salah. Eh, tadinya integer mau jadi varchar, silakan pakai alter table. Kemudian sebutkan nama tabelnya: change column, change column, nama kolom lamanya apa, diganti nama kolom barunya apa, dengan tipe datanya apa. Silakan didefinisikan. Kalau ternyata ada kolom yang tidak dipakai, mau dihapus, hanya kolomnya aja, Silakan pakai alter table, nama table, drop kolom, kemudian nama kolomnya. Kalau ini hanya menghapus kolomnya aja, Tapi kalau drop nama table, ini menghapus satu table. Jadi beda ya. Nah, ada perintah-perintah yang lain di documentation MariaDB. Ini saya hanya catatkan yang penting yang perlu aja. Tapi kalau teman-teman perlu yang lain, misalnya ingin yang lain-lain yang lebih advance, silakan dicek di documentation MariaDB. Sampai sini dulu, silakan ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Nah, yang perlu dikreat untuk dimasukkan di CLS jawaban hari ini, yang ini aja teman-teman. Teman-teman silakan create table. Eh, kalau mau aman boleh pakai notepad dulu. Kemudian minggu depan silahkan eh, teman-teman tunjukkan bahwa sudah dibuat tabel kategori. Kita samain aja ya nama, nama database-nya. Kita samakan aja untuk nanti tugas. Database yang di-create biar kita sama-sama semuanya sama. Nanti saya juga create. Create database. Frak 9, huruf kecil semua aja lah, 9, nah ini yang lainnya bisa ikut dari buku, kategori underscore buku, nama tabelnya, kolom di tabel ini PK, ini primary key, kode underscore kategori integer, kemudian nama underscore kategori Varchar100, di tabel buku kode underscore buku, tipe datanya integer, Nama, underscore buku, tipe datanya varchar100. Sampai sini dulu, apakah teman-teman ada pertanyaan? Gue mau tanya. Boleh, silahkan Stefanus. Kalau untuk yang primary nanti, perlu tambahin not null nggak? Kalau primary key, dia udah otomatis terdefinisi not null. Berarti enggak fungsi. juga enggak apa-apa ya? Enggak usah. Uh, dia enggak. udah otomatis ke definisi sih kalau primary key. Oke, okay, Bu. Oke. Okay. Ada lagi teman-teman? Jadi nanti saya akan tunggu sintak teman-teman di CLS untuk uh, meng tabel table ini. Dicoba ya teman-teman. Nanti saya cek ke CLS-nya. Jadi silahkan create database. Prak 9, kemudian tabel kategori buku sama tabel buku. Oh ya, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman create table, sudah lihat kardinalitas relasinya one to many, many to one seperti ini, kira-kira mana dulu sih yang harus dibikin? Karena jawaban teman-teman itu akan menentukan loh urutannya. Yang mana kategori nih kira-kira? Ada yang mau jawab? Kategori buku dulu. Buku. Kategori dulu. Kategori buku. Kategori, kategori, kategori buku. Deng Jok, dari kategori ada dari buku. Yang betul kategori ada dari kategori, kategori underscore buku. Karena, Karena dia one. Mm -hmm. Betul. Betul ya, teman-teman. Karena di sini perlu PK. Kalau di sini uh, belum ada tabel ini, uh, belum ada tabel referensisnya, dia akan bingung. Jadi yang harus di adalah tabel yang benar-benar berdiri sendiri, master, baru setelah itu kita create yang buku. Hati-hati ya, nanti pasti di-challenge jangan salah urutannya. Create database-nya tetap ditulis aja. Kemudian baru create table, kategori underscore buku, kurungnya teman-teman jangan lupa. Kurang satu kurung nanti jadinya nggak ke create ya teman-teman. Mohon diperhatikan benar-benar. Oke, materi saya sampai di sini dulu untuk create database dan create table. Minggu depan kita akan pakai tabel ini juga untuk insert data. Kita akan coba sama-sama. Untuk insert data, ya, ada pertanyaan dulu, teman-teman. Silahkan, mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit, ya. Nanti mungkin saya akan. Cek ke CLS-nya untuk melihat jawaban teman-teman. Oke, saya tutup kelasnya. Terima kasih kehadirannya teman-teman. Selamat mengerjakan Create Database dan Create Table. Minggu depan kita akan pakai tabel-tabel itu untuk lanjut ke materi insert, update, delete ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Kalau ada kasih, pertanyaan, silakan ya. Terima kasih, Bu.